Salam teman-teman penonton YouTube. Di video singkat kali ini aku akan membahas tentang fitur spell checking dari PyCharm, sebuah integrated development environment atau IDE untuk bahasa pemrograman Python yang teman-teman bisa dapatkan secara free atau gratis di situsnya. Kita langsung membahasnya. Sama halnya dengan fitur spell checking yang ada di dalam Microsoft dokumen seperti Google Docs atau Microsoft Word. Fitur ini akan mengecek apakah terjadi kesalahan penulisan atau kesalahan ejaan Di dalam teks yang kita tuliskan Misalnya pada saat kita menuliskan source code Contohnya kita buat variabelnya Atau uh, teks yang lain, misalnya komentar Atau isi dari variabel dan beberapa teks yang lain Dicek terhadap bahasa natural yang dipakai Jadi bahasa manusia Secara bawaan PyCharm uh, mengecek terhadap bahasa Inggris Karena itulah aku buat video singkat ini untuk menjelaskan gimana caranya menambahkan agar PyCharm bisa mengecek juga dalam bahasa Indonesia. Kita coba langsung cek di PyCharm. Di sini aku sudah membuka satu contoh kode pemrograman Python dengan PyCharm. Setelah proses analisis selesai, muncul informasi bahwa ada 96 kata dideteksi sebagai kesalahan penulisan atau typo. Kata tersebut ditandai di PyCharm sebagai kata yang di bawahnya ada garis warna hijaunya. Atau kita bisa klik tombol ini untuk mendapatkan daftar katanya. Kalau kita lihat, kata-kata ini sebetulnya tidak ada masalah dalam bahasa Indonesia. Hanya saja memang Pai Cham secara bawaan hanya mengenali kata-kata dalam bahasa Inggris. Kemudian gimana caranya untuk memasukkan kata ini agar tidak lagi dikenali sebagai typo? Yang pertama adalah kita pilih katanya langsung. Kemudian muncul menu dalam bentuk bola lampu, kita pilih simpan ke dictionary atau kamus yang dimiliki oleh Pai Cham. Setelah kita pilih simpan, kata tersebut sudah tidak lagi dikenali sebagai typo. Ini adalah salah satu cara untuk memasukkan katanya satu per satu. Bayangkan bahwa saja kita harus memasukkan ini 90 kali, tentunya akan sangat repot sekali. Kita perlu juga lihat daftar katanya atau dictionary yang dimiliki oleh Pak Caranya adalah kita buka menu, kemudian pilih settings, ketik saja dictionary, kita pilih spelling. Nah, di sini adalah kata-kata yang sudah kita tambahkan secara manual. Tentu saja membosankan sekali kalau kita harus memasukkan kata-kata ini terus-menerus. Bagaimana cara yang lain? Nah, muncul di bagian atas adalah bagaimana kita bisa memasukkan satu kamus yang kita kelola sendiri ke dalam PyCharm. Caranya seperti apa? Kita lihat kembali ke dokumentasi dari PyCharm. Buat teman-teman yang mencari informasi tentang dokumentasi ini gampang, tinggal googling aja PyCharm Spell Check. Hasil yang pertama adalah dokumentasi tersebut. Dari dokumentasi ini kita akan mencari cara bagaimana untuk mengkonfigurasi kamus yang digunakan oleh PyChamp. Tinggal klik di menu sini. Kalau kita baca dokumentasinya, di sini ada tiga cara untuk mengelola kamus kita sendiri di PyChamp. Cara yang pertama adalah dengan menambahkan kata per sendiri secara manual. Tadi kita sudah coba cara tersebut. Dan cara yang kedua adalah... Dengan menggunakan file teks berekstensi .dic File ini berisi kata-kata yang dipisahkan oleh baris baru Artinya satu baris satu kata Dan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan plugin tambahan Namanya Hanspell Hanspell Dictionary ini terdiri dari dua file teks Yang pertama adalah file titik .dic sama seperti sebelumnya Dan yang kedua adalah file titik aff di mana berisi daftar prefix dan suffix artinya berisi imbuhan awalan dan akhiran kalau dalam bahasa Indonesia yang bisa membuat kita memiliki daftar kata yang lebih kompleks lagi tidak hanya dengan kata-kata dasar yang ada di file titik dic cara mendapatkan filenya seperti apa di sini ada satu contoh gimana kita bisa mendapatkan dari project open source bernama LibreOffice ini adalah daftar dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia, bahasa alami, bahasa natural, kita pilih ide, artinya dari bahasa Indonesia. Kemudian ada dua file yang tadi kita cari, yang pertama adalah file titik AFF, dan yang kedua adalah file titik DIC. Kita tinggal buka saja, kemudian pilih menu RAW untuk menampilkan hanya datanya saja, sama seperti itu. Titik DIC juga kita pilih menu RAW untuk menampilkan datanya saja, kemudian kita tinggal copy dan paste ke lokal file, contohnya seperti ini saya sudah copykan file id dan id id.aff file nya sudah ada di lokal komputer kemudian kita tinggal lanjutkan ke PyCharm untuk mencoba kedua file ini setelah memiliki dua file .dic dan .aff file .dic bisa langsung kita tambahkan ke dalam bagian ini karena di sini tertulis bahwa bisa menerima file text untuk daftar filenya Kemudian karena kita ingin mencoba bagaimana menggunakan uh, handspell dictionary, maka kita install dulu plugin handspell. Caranya adalah kita menuju ke bagian setting plugins, ketikkan handspell, di bagian install tentu saja tidak ada karena kita belum menginstall. Di bagian marketplace, pilih install, tunggu beberapa saat, kemudian tutup dan restart PyCharm. Setelah file terbuka kembali, kita kembali ke bagian setting, kemudian kembali ke bagian spelling di bagian editor, kemudian kita pilih spelling. Di sini sudah ditambahkan satu fitur baru, yaitu hand spell dictionary. Selanjutnya adalah kita tambahkan kedua file yang tadi sudah kita download. Kita pilih direktorinya, pilih filenya, kemudian dua-duanya sudah kita tambahkan. Seperti biasa, kita apply, kemudian kita restart PyCharm kembali. Setelah PyCharm terbuka kembali, kita bisa lihat hasil analisis dari PyCharm menyatakan tinggal dua kata yang terdeteksi sebagai typo atau kesalahan pengejaan. Jika kita perhatikan kembali katanya, hal ini terkait dengan imbuhan. Tapi dari sini kita juga mengetahui bahwa sebetulnya sejumlah Kata yang kita sudah masukkan dalam custom dictionary atau kamus yang kita kelola sendiri, sudah berhasil diterima oleh PyCharm. Sehingga PyCharm jadi lebih mengerti bahasa Indonesia, baik itu dalam kode program sebagai uh, komentar maupun sebagai teks yang kita masukkan ke dalam kode program kita. Sekian video singkat ini. Semoga teman-teman lebih produktif dengan menggunakan PyCharm yang sudah mendukung bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.